Pengacara Rizky Billar mengungkap bisnis kliennya hancur pasca dilaporkan Lesti kejora ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Rizky Billar disebut mengalami kerugian material hingga mencapai 400 miliar rupiah. Namun ada artis yang meragukan Rizky Billar memiliki aset kekayaan hingga ratusan miliar. Satria Mulya mengatakan Rizky Bilar adalah artis Grecce. Di matanya tidak mungkin artis Grecce memiliki harta mencapai 400 miliar rupiah. Hal itu diakui Satria Mulia karena berdasarkan komunikasi dengan orang televisi selama ini. Ia kemudian membeberkan tarif Rizky Bilar sebagai artis grece. Satria Mulya kemudian membandingkan Rizky Bilar dengan Raffi Ahmad dan Inul Daratista. Menurutnya, apabila Raffi Ahmad dan Inul Daratista memiliki banyak mobil mewah, hal tersebut sangat masuk akal, mengingat keduanya sudah begitu lama berkecimpung di dunia keartisan. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dugaan KDRT Rizky Billar yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora membuat sang artis mengalami kerugian. Kuasa hukumnya mengklaim sang artis mengalami kerugian hingga 400 miliar rupiah. Usai kasus dugaan KDRT Rizky Bilar pada Lesti Kejora sampai karena hukum ini membuat bisnis Rizky Bilar hancur. Kerugian yang menurutnya cukup terlihat adalah bisnis dan saham yang dimiliki suami Lesti Kejora itu. Hal tersebut dikatakan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar ADR Filmanuru. Atas kejadian tersebut membuat pihak Rizky Bilar berharap kasus lainnya dengan Lesti Kejora bisa diselesaikan secara adil. Sebab diakui adek jika keluarga maupun Rizky Bilar ikut terdapat butut kasus KDRT tersebut. Bilar sendiri pun masih dalam kondisi pemulihan karena mentalnya menurun mendapat hujatan warganet. KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora berdampak pada karir sang artis. Jika terbukti melakukan KDRT, ia terancam tak bisa lagi tampil di televisi. Dampak KDRT Rizky Bilar pada Lesti Kejora ini disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga Rizky Bilar terhadap plastik kejora mendapat kecaman dari KPI. Ketua KPI menyampaikan ketegasannya lewat koordinasi dengan stasiun televisi untuk tidak lagi menjadikan Rizky Bilar sebagai host program atau pemain sinetron. Jika hal itu terjadi, maka Rizky Bilar terancam tak lagi muncul di televisi seperti saat ini. Tak berselang lama Rizky Bilar diberhentikan sebagai host salah satu program ajang pencarian bakat karena menjadi tertuduh dugaan KDRT. Rizky Bilar memang mengawali karirnya sebagai seorang aktor dengan membintangi sederet sinetron dan FTV. Apalagi sejak memainkan peran sebagai dandy dalam sinetron anak jalanan yang saat itu populer pada masanya. Tak hanya itu saja, ada pun beberapa judul sinetron lainnya dan FTV yang tak kalah populer yang ia bintangi.